Allah. Allah ya Allah. Allah. Ya Allah. Lagi sakit itu, Berarti penyakitnya Tuh. udah berapa lama? Iya. Ya, udah berapa lama penyakit Ibu? Udah bertahun-tahun kalau sakit, kalau vertigonya ini. Iya, udah bertahun-tahun. Berarti vertigonya udah lama. Ada sekitar dua tahunan, ada. ada. Nah. Perti, Bu, ada penyakit lambung. lambung ada. ada. Biasanya itu pengaruhnya itu, kan? <tuk> Kalau ada juga. pertigo, otomatis ada penyakit lambung. Hmm. Biasanya lepas terapi ini, Bu, hmm. ini betes ini membiru lama paling kurang lebihlah lima hari, hmm. ya. Hmm. Nanti efeknya itu, tapi nggak boleh nanti hmm. dioles, dikasih minyak minyak hmm. atau diurut urut, dikompres nggak boleh. Hmm. Biarin, biarin aja ya, nanti. ya biarin aja. Pagi. Pagi. Itu untuk obat ini yang perut, perut. sakit itu. Perut yang sakit tuh. Hmm. berarti kalau makan cabai udah nggak bisa lagi, cabai rawit. Cabai rawit kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Mm -mm. Kalau cabe merah, merah bisa. Bisa mesti bisa. <laughs> Nama no, ibu siapa panggilan? Juli. Yuni. Juli. Julie. Julie. Bismillah. Oih. <coughs> <coughs> Udah sering kesemutan? Udah. Sekarang udah agak-agak. Udah enggak sering gak. Hmm. Kalau pinggang gimana biasanya? Kadang sakit. Sakit. Mm -mm. Bangun tidur? Enggak selalu sih. Enggak kan selalu. Tapi sakit, ada. Sakit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Tahan, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ramai tadi bu tempat apa kuapar ya. tuh? Uh, lumayan. Lumayan namanya bu ya. Wisata baru tuh? Ah, baru sih itu, di kemarin. Allah ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Eh, ini harus sebutan. Insya Allah lambung ibu langsung sembuh. Nanti ya, nanti ibu habis pulang dari sini, ibu langsung makan pedas nanti. A lot. Allah, Allah, Allah, Allah oh ya Allah, Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Al Allah, Allah oh ya Allah. Tahan dulu bu, ni sedikit lagi nih. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, cuba bu rasakan kepala ibu sekarang. Dah mendingan. Berapa hmm. hmm. rasanya? Tadi tenaga obat juga kan itu deh Nanti gak usah ibu makan obat lagi Gak mm -hmm. usah makan per lagi kan mm -hmm. Itu malam kata dokter spesialis dalam itu kan disembuh Lambung ya. Sama Asam lambung ya. hmm. Asam lambung ibu oh, Nanti semula, insya Allah sembuh itu. total hmm. Jadi, Cuman kuncinya ada Nanti Iya iya Ibu enggak, enggak boleh lagi konsumsi pel. Nanti ibu makannya habis dari sini langsung makan pedas. Uh, dia supaya makan pedas itu supaya apa, mancret. Hmm. Uh, kalau udah mancret, yakit habis total. Mm -mm. Tahan dulu bu, ya. Ya, Allah. ya, ini udah lumayan ini ya. Beli aqua yang besar satu. Enggak sesakit tadi lagi ha. Ini menandakan penyakit idibu ini dah mulai apa? Dah mulai hilang. Ha. Ha. Kalau tadi enggak bisa ibu dahannya kan? Ha. sekarang sudah mengenikan Tendang ke sini, tendang ke kanan. Ditendang. tendang Ah, kiri. Ah, duduk. Belakang. Keseribu ke sini, ke sini, hmm. baca ke Baca tendang ya. ke kuncinya nanti makan pedas